Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pajari Visual 2022. Di sini kita akan membahas sebuah perdebatan bukan hanya global, tapi kita akan membahas tentang masalah internasional. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Dan Alhamdulillah kita telah mengundang salah satu uh, narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu sebelumnya. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Termawan, asal dari Batam, dari Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Syariah, Prodi atau Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah saya bisa dapat hadir di sini. Oke cukup. <tuh> Untuk pembahasannya uh, sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang perang Rusia dan Ukraina. Saya akan meminta uh, suatu apa ya pendapat atau sejenis diskusi seperti itu. Apa sih awal mula terjadi perang Rusia dan Ukraina ini? Perang antara Rusia dan Ukraina ini apa sih uh, apa yang mengawali dari perang antara dua negara tersebut? Mungkin saya Ustadz Rizky bisa menjelaskan. Oke dari materi kita pada malam hari ini yang alhamdulillah lumayan menarik ya. Yaitu perang dunia ketiga Telah tiba Itu sesuatu yang sangat Luar biasa ya. Berbicara tentang perang dunia ketiga Seperti kita ketahui Perang dunia ketiga ini Perang dunia ketiga ini Itu merupakan nama yang diberikan Untuk konflik militer Hipotesis Skala besar yang ketiga Di seluruh dunia Atau semacam konflik antara negara-negara yang beraju ke seluruh dunia. Yeah. Jadi perang dunia ketiga ini sangatlah berbahaya atau dapat menimbulkan Tentang. dampak baik dalam lingkup lingkungan dan pendidikan dan dampak destruktif. Nah, membahas perang dunia ketiga. Seperti kita ketahui sendiri di perang dunia ketiga ini pemicunya itu ada banyak. Nah, pada pembahasan kita malam hari ini, yaitu tentang konflik antara Rusia dan Ukraina yang dapat menimbulkan Perang Dunia Ketiga. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang sangat luar biasa ini, izinkan saya ingin memberitahu apa sih penyebab dari konflik-konflik Rusia dan Ukraina, kan nggak mungkin ya. Tiba-tiba Rusia dengan Ukraina itu langsung perang gitu kan, langsung konflik, langsung perang serangan kan nggak mungkin pasti ada penyebab utama dari konflik ini. Nah, saya mengambil tiga kesimpulan dari banyak sumber-sumber yang saya dapati, dari banyak pengamat-pengamat perang, dari ahli-ahli sejarawan-sejarawan dan ahli segala macam, saya mengambil tiga yang menurut saya ini yang bisa menjadi penyebab utama dari konflik ini. Yang pertama, itu adalah kejayaan masa lalu. Kok kejayaan masa lalu? Nah, di dalam kejayaan masa lalu ini menjadi salah satu teori yang patut disoroti. Kenapa sih? Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Vladimir Putin. Beberapa hari sebelum penyerangan, Presiden Putin berkata kepada Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Tuh kok bisa dibilang seperti itu? Karena dulu pas eh, perang dunia apa pas perpecahan dari Uni Soviet itu, nah, Rusia ini pernah mengklaim kalau Ukraina ini merupakan bagian dari negara mereka. Kemudian si apa Ukraina ini dicuri oleh dia ya, dicuri atau diambil hak miliknya dengan orang-orang yang setelahnya Itu kok bisa dia mengklaim itu pas ketika hancurnya Uni Soviet pada tahun 1991 Dan dia pun menuduh Ukraina sebagai komuni dari Amerika Serikat Rusia juga sebetulnya saudara mencoba mengintervensi politik di Ukraina Namun sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea di tahun 2014 Perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. Oh jadi ini nah, itu merupakan penyebab uh, berawal dari ya, ambisi Putin yang bahwasannya dia mengenang bahwasanya dulu Rusia pernah berjaya. Tetapi ada salah satu negara oh. uh, tahlukannya atau bagian dari Rusia malah berbelok ke kubunya Amerika saat ini seperti itu berarti ya kejayaan oh, iya, yang dimaksud Putin. Iya. Ini Pengertian dari kejayaan masa lalu kan? Iya. Yeah. Itu kan apa Ukraina itu merupakan runtuhan. Jadi masih dibilang cakupan negaranya lah itu kan? Yeah. Itu terjadi pas Uni Soviet runtuh tahun 1991. Nah ini penyebab pertama. Ada juga selanjutnya penyebab kedua yaitu masalah dengan NATO. Udah, kok bisa kita kok bisa NATO kok bisa di iniin, bisa dia apa bisa disangkut pautkan dengan konflik sebelum saya menyebutkan atau menjelaskan masalah dengan NATO saya ingin memberitahu sedikit lah ya pengertian dan sejarah singkat dari NATO dan tujuan dan visi misi dari NATO itu NATO NATO merupakan kependekan dari North Atlantic. Organization atau fakta pertahanan atlantik utara Nuh, itu berarti maksudnya dia itu yang mengatur pertahanan di atlantik utara yang merupakan aliansi militer yang didirikan pada tahun 1949 pada tanggal 4 April nah organisasi NATO ini itu banyak persaingan antara Blok Barat dan Uni Soviet Dikutip dari halaman Dari Kompas 2002 yaitu pada Tanggal 28 Januari Nah fungsi NATO ini apa sih kok Sampai Rusia ini nggak pengen Banget gitu kan Atau sampai merupakan hmm, Penyebab Dari konflik ini Fungsi NATO ini adalah sebagai pertahanan kolektif manajemen krisis dan keamanan kooperatif pada awalnya anggota NATO ini cuman Belgia, Kanada Denmark, Perancis Islandia Italia dan banyak lagi negara lainnya namun seiring berjalannya waktu anggota NATO pun makin lama makin berkembang Nah itu merupakan dari artian dari NATO terus kenapa sih kok ini apa, Rusia ini sangat membenci sekali sama NATO ini Kok Dia sampai-sampai pengen mengadakan apa sih namanya, mengadakan hmm, Inflasi atau mengadakan konflik ini. Kok dia bisa sampai segitu? Bencinya sampai ingin mengancam-ngancam untuk meluncurkan nuklir, untuk ah, dan lain sebagainya. Ini seperti yang saya ketahui dari. Kenapa sih Rusia ini tidak menyukai NATO? Karena NATO ini mempunyai peraturan tersendiri. Nah kok seperti itu? Nah, NATO ini kan sebagai pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif. Nah, Rusia ini merupakan negara yang tidak ingin hak kekuasaannya itu diatur oleh orang lain nah itu merupakan kayak kalau misalnya kita menyebutnya itu berdikari berdiri di tas kaki sendiri atau dia pengen independen tuh pengen nggak pengen diurus sama ini nggak pengen diatur-atur sama ini nggak pengen di dibatasi lah karena mereka ini Rusia berpengalaman atau pernah merasakan di mana negaranya itu diatur dan dibatasi dan itu membuat negara tersebut tidak maju nah dari presiden Vladimir Putin ini dia takut tuh kalau misalnya Rusia ini mengalami banyak ketidakmajuan sebab, bu, apa? sebab kita mengetahui sendiri kan kalau Rusia ini merupakan negara yang sangat maju itu mengenal masalah dari NATO kalau penyebab konflik dari NATO itu kan masih saya kan tadi menjelaskan tentang fungsi dari NATO. Nah, kok ini masuk ke penyebab tadi, kok masalah NATO disangkut pautkan dengan konflik ini. Alasan lain yang dipermasalahkan dari Rusia adalah dan Ukraina adalah NATO kan. Rusia sejak lama itu menolak Ukraina untuk bergabung ke dalam NATO. Kan NATO ini semacam organisasi gitu kan. Nah, Rusia ini Rusia ini ditarik atau diajak sama NATO ini untuk bergabung. Cuman karena eh mohon maaf, Uk Ukraina ini diajak sama NATO untuk bergabung. Yuk sini, kamu ikut bergabung dengan saya kata NATO gitu kan. Kemudian Rusia ini mengancam atau memberikan deklarasi kepada Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO cuman gara-gara mungkin ya Ukraina ini menganggap kalau NATO ini sebagai garda terdepannya atau yang bisa kita sebut dengan ini sebagai perlindungan utamanya jadi Ukraina ini menerima namun Ukraina ini belum resmi masuk ke dalam NATO Tuh seperti dilampirkan di dalam Berita-berita kalau Ukraina ini belum resmi dimasukkan ke dalam NATO karena dia masih baru diajak tuh. Nah, jadi masalahnya di sini itu gara-gara Ukraina tuh diajak masuk NATO padahal udah dideklarasi sama Rusia. Nah dari masalah ini timbullah konflik itu. Oh. Karena kenapa kok kok sampai-sampainya Rusia ngelarang-larang Ukraina masuk ke dalam NATO? Padahal kan ya itu haknya dia itu kan ya itu mah terserah dia gitu kan. Nah kalau saya pernah mendengar berita bahwa kalau kita ikut apa namanya membaca perkembangan itu kan kalau NATO ini secara sistematisnya itu kita kaitkan dengan keanggotannya ya kita lihat NATO ini makin lama itu seperti mengepung Rusia. Jadi, entah itu dari Kanada, entah itu dari Denmark, intah itu itu sebagai seperti kayak mereka itu mengucilkan atau mengelilingi Rusia. Nah, masalahnya dari sini kok sampai-sampai Ukraina tuh sang apa? dideklarasi atau diberi peringatan karena apa? Karena, Rusia, apa? karena Ukraina ini merupakan batasan akhir atau sebagai pelindung akhir dari Rusia. Kalau misalkan ini NATO sudah mengepung Rusia. Nah, Ukraina ini jangan sampai masuk NATO. Karena kalau Ukraina masuk, itu nanti bakal menyebar ke negara-negara sampingnya, negara-negara tetangganya. Makanya Rusia itu mencegah atau meng memberikan peringatan kepada Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO. Oke, berarti di sini. Jadi posisi Putin itu uh, mem memberhentikan ekspansi NATO yang ada di sekitar Rusia seperti Ukraina. Hmm, benar. Saya juga kasih sedikit menambahkan ya. kan, NATO NATO ini sebuah organisasi uh, pertahanan yang dibuat oleh Amerika. Uh, ini dulu bertujuan untuk me mela melambatkan Laju dari Uni Soviet. Nah, jadi yeah, ada langkah-langkah yeah. lain. Ada sebab aspek lain kenapa Vladimir Putin marah kepada Ukraina. Karena dulu Ukraina adalah jajahan Uni Soviet. Sedangkan di situ yeah. Putin, apa namanya, ingin uh, namanya jajan Uni Soviet. Kan dulu kaya jajan Uni Soviet. Berarti sampai sekarang ini Ukraina masih menyimpan senjata-senjata yang terpakai ketika Perang Dunia dulu apa senjatanya Uni Soviet maka di sini Putin takut uh, namanya demilitarisasi atau ya membahayakanlah perbatasan Rusia dengan atas nama dulu bekas jajahan Uni Soviet tiba-tiba sekarang ingin berpindah ke NATO dan kita juga salahkan ke NATO kenapa Kena, ketika Uni Soviet runtuh ketika pak tawar sawar runtuh tetapi NATO sampai sekarang masih hidup dan malah memperbanyak anggotanya nah Mungkin aspek lain nanti anak pengen minta penjelasan dari Ustaz eh dari Kak Rizky nih. Aspek permasalahan dari internal politik yang ada di Ukraina atau presidennya yang dibenci oleh Putin itu kira-kira apa penyebab perang ini? Kalau dari aspek saya, yang saya ketahui yang menyebabkan perang ini juga kita bisa mengambil dari separatisme. Rusia ini, pemerintah Rusia ini telah lama mendukung gerakan separatis di negara-negara bekas Uni Soviet. Nah pada tahun 2008 Rusia juga berpelang melawan Georgia akibat masalah ini, masalah separ separatisme. Nah Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan negara tetangganya itu saya lupa hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Ya. namun dua daerah itu berhasil dikuasai dan dipengaruhi oleh Rusia, meskipun itu tak diakui oleh dunia nah itu itu juga menjadi penyebab dari konflik ini kan tadi yang kita tahu setiga penyebab tadi itu itu masih pandangan yang sangat umum, gitu kan, yang kita baratkan ya banyaklah yang bilang kalau yang apa Rusia ini semena-mena dengan Ukraina Rusia ini terlalu apa, terlalu mengekang Ukraina, banyak juga yang berpendapat bahwa Rusia itu perbuatannya sangat bagus, itu sangat Membantu atau mendukung negara lain untuk menjaga pertahanan negara sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong <tuh> tentang yang saya ketahui aja ya. Tentang kenapa sih Rusia tuh, kok dia nggak masuk aja gitu kan ke NATO, biar konfliknya tuh udahan gitu, biar konfliknya tuh selesai. Udah masuk aja Rusia ke NATO, nggak gitu juga itu kan apa? ada batasannya sendiri jadi ada juga penyebab kenapa sih Rusia tuh enggak masuk ke NATO aja gitu biar konfliknya selesai Pertama nih penyebab dari ini anak ngebahas tentang ini ya penyebab kenapa Rusia enggak masuk ke NATO gitu kan biar apa biar konfliknya tuh selesai itu kan juga banyak tuh yang hal-hal para ahli-ahli para sejarawan tuh ngomong udah kalau mau konfliknya selesai, masuk aja tuh Rusia ke NATO gitu. Biar selesai gitu. Nah itu nggak gitu juga konsepnya. Nggak kayak kayak apa segampang kita mau ke kamar mandi gitu kan. Masuk aja langsung. Terus masalahnya selesai. Ini juga ada penyebabnya kenapa sih Rusia nggak masuk ke NATO. Pertama, itu ada kendali atas angkatan bersenjata. Nah, dari organisasi NATO ini, negara yang masuk ke dalam apa, yang masuk ke dalam organisasi ini NATO ini mewajibkan negara-negara anggotanya memiliki kendali sipil dan demokratis atas angkatan bersenjata mereka nah dia kan saya sudah bilang kalau misalnya Rusia itu memiliki sifat yang tidak mana, apa, tidak ingin dikendalikan oleh orang lain gitu, dia tuh kayak pengen berdiri sendiri dan tidak mempunyai, apa sih namanya Kendali lebih atas negaranya sendiri, karena dia pernah mengalami dulu pas mengambil kesimpulan dari runtuhnya Uni Soviet. Gitu. Kalau kendali atas negara apa, atas orang lain tuh bisa menimbulkan permasalahan pada negara itu sendiri. Nah, ini adalah prinsip dasar yang memungkinkan integrasi militer dan intepo apa sih namanya intep prabilitas antar-antar anggota. Meskipun anggota NATO memiliki sistem politik yang berbeda-beda, tapi tetap itu diwajibkan untuk memiliki kendali sipil dan demokratis atas angkatan bersenjata mereka. Nah, terus yang permasalahan kedua nih. Tadi kan pertama kendali atas angkatan bersenjata. Yang kedua nih, kenapa Rusia nggak masuk aja ke NATO? Nah, yang kedua ini Rusia itu butuh NATO untuk dijadikan musuh. Jadi kayak kenapa sih apa Israel tuh pas zaman dulu nggak di nggak dibinasakan saja? Itu kan kita mengambil dari pemikiran Islam kita. Ya. Kenapa sih Israel tuh dari zaman hmm, Oliva Oliva dari zaman ini tidak dibinasakan aja? Kenapa sih ini apa Rusia ini butuh NATO itu sebagai musuh kita ngambil dari pandangan Islam seperti Israel Kenapa sih pas zaman dulu tuh Israel nggak dihancurin aja nggak di enggak dibinasakan saja sama Allah nggak diperangin sampai dibunuh apa diancurkan semuanya itu kenapa sih nggak gitu aja karena kita butuh Israel itu sebagai musuh Nah, padahal tuh zaman dulu Bani, Lut, Bani Ini, Bani, banyak Bani-Bani yang Dibengisikan Allah, karena pada Akhir zaman ini, kita nanti ujung-ujungnya Membutuhkan musuh Musuh untuk apa? Untuk membenarkan Bahwa kita tuh benar, untuk menyatakan Kebenaran, bukan membenarkan kenyataan gitu Nah, NATO ini Kok dibutuhkan sama Rusia untuk Jadi musuh, itu ada Pengarjanya sendiri Pertama, kalau menurut dilihat dari NATO oleh kekuatan konservatif dan nasionalis yang mendominasi pembentukan pertahanan dan keamanan sebagai aliansi yang secara inheren anti Rusia. Oh uh, berarti ini NATO ini membuat apa organisasi ini itu padahal ya dia cuma bilang untuk mengendalikan atau padahal itu aslinya itu dia ingin memerangi Rusia. Kalau kita apa, kalau kita lebih mendalami kalau kita lebih mengikuti jejak-jejaknya NATO ini, padahal itu NATO sendiri itu membikin organisasi atau mengambil atau menarik-narik anggota-anggotanya itu itu gunanya untuk membuat anti Rusia untuk memerangi Rusia itu sendiri. Cuman gara-gara ya mungkin mereka pandai menutup-nutupinya, jadi nggak sampai kelihatan seperti itu, padahal itu sudah kelihatan jelas kalau mereka tuh ingin membuat organisasi anti-Rusia. Nah ini ada juga kutipan dari Moscow Teams, target sebenarnya dari NATO itu tetap Rusia. Sama seperti perang dingin, Utusan Rusia untuk NATO, Dimitri. Nah ini ada apa? kutipan juga dari utusan Rusia untuk NATO, yaitu Dimitri Rogozin pada Maret 2021. Dia menulis tuh di Twitter-nya, NATO terus mengembangkan strategi dan rencana militer untuk melawan, Mos untuk melawan Moskwa, kekhawatiran itu. Lalu ditanggapi Rusia dengan memasukkan atau sebagai bahaya negara nomor satu. Nah itu kan udah jelas banget tuh kalau NATO tuh membuat deklarasi kalau anggotanya itu harus anti-Rusia. Itu udah jelas banget tuh makanya Rusia itu butuh NATO sebagai musuh itu pengertian dari ya itu penyebab juga kenapa sih NATO apa Rusia ini nggak masuk aja ke NATO oh, terus, terus penyebab terus ada juga nih baru-baru uh, ini kan di saat perang seperti ini ada dua negara yang akan mencoba hmm. untuk masuk ke NATO seperti Finlandia dan Swedia kira-kira pendapat anda yeah. dengan adanya tujuan ini Apakah perang akan berlanjut atau Putin akan semakin buas untuk menginfansi tidak hanya Ukraina? Mungkin Georgia, bahkan Finlandia, Swedia juga yang pernah bersama dan yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet dan mereka malah ingin masuk ke NATO dengan dari dali ingin melindungi dirinya dari infansi Rusia yang semakin buas. Apakah ini dapat menghentikan peperangan? Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya untuk menghentikan perperangan sih kayaknya enggak ya, karena apa, semakin NATO menarik-narik negara itu malah membangkitkan Rusia untuk lebih maju. Ya, yang kita ketahui bahwa Rusia itu sudah mulai untuk apa? Untuk membatasi energi ke Eropa itu merupakan yang bisa menimbulkan konflik antara negara lain mungkin bahkan perangan peperangan ini akan menimbulkan buntutnya akan menimbulkan ya itu yang menyebabkan bisa disebut ini juga apa 69. perang dunia ke3 karena usia ini nggak mau kalah dia nggak mau udahlah anak nyerah aja nggak gitu presidennya tuh mempunyai ambisi yang kuat ya Nah, misi yang kuat. Kuat sekali misinya. Karena kalau misalnya kita ketahui sendiri sikap apa orang-orang pemerintahan Rusia itu sangat independen. Sangat berdiri di kaki sendiri dan dia nggak mau diatasi oleh orang lain. Nah, itu. Jadi dia iya iya, iya. Rusia. Juga, apa? Kemarin juga pas kunjungan Presiden, tuh, Putin juga pernah bilang bahwasanya masuk Putin dan Rusia itu berbeda Rusia itu negara Putin ya Putin Jadi gak ada yang bisa menghentikan peperangan ini Kecuali dia sendiri gitu kan Ini memang bener-bener ambisi iya, yang kuat iya. Dan dia bisa pertahankan sampai sekarang Dan tidak takut atas sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara lain gitu ya berarti Dan dia juga udah mulai memanaskan memanas negara lain Seperti dia berpidato tentang nuklir Untuk kiamat nuklir lah <laughs> Dan dia juga pernah berpidato sendiri tentang apa, saya pernah mendengar atau melihat cuplikan video yang tentang kiamat itu di tangan Tuhan gitu. Cuman kalau pengen kiamat sekarang itu bisa di tangan saya Pernah berkata seperti itu dan itu merupakan deklarasi yang sangat sangat apa ambisi yang sangat kuat untuk mengadakan perang dunia ini ya itu mungkin bisa dijadikan sorotan atau bisa dijadiin sebagai ini apa pegangan yang sangat ini karena kita tahu sendiri kalau Rusia ini mempunyai sumber daya yang banyak entah itu logistik entah itu sumber daya alam entah itu senjata senjata inflasi apa segala macam itu sangat banyak dan tidak main-main mereka juga mempunyai um, apa rudal pengatur dari jarak jauh mempunyai drone ini segala macam dan dia sudah kalau kemarin saya melihat apa cuplikan dari Tribun Timur itu Rusia ini apa sedang mengumpulkan atau menahan beberapa peralatan militernya yang sangat canggih dia itu kan kemarin sempat apa memberikan pertahanan lebih ke Kremia itu ya. karena lebih di situ karena Rusia mulai coba apa Rusia. Ukraina mulai coba-coba untuk mengambil atau me, me, apa sih namanya? menghancurkan atau mulai menyerang. Padahal sudah dideklarasikan kalau itu negara mereka sendiri. Makanya dia sampai sekarang masih mengumpulkan atau masih menahan senjata-senjata hmm, yang lebih yang untuk dipersiapkan karena dia sudah mempersiapkan secara matang dan dia sudah mempunyai strategi perang yang sangat yang mungkin kita bisa sebut sebagai perang dunia itu, ya itu seperti yang kita ketahui sendiri lalu uh, kita lihat nih ketika saat perang seperti ini banyak negara-negara yang ingin membantu Ukraina tetapi banyak akhirnya juga yang akhirnya putus asa karena uh, tidak ada jalan tengah atau jalan terbuka bagi antara dua negara ini untuk menyelesaikan perang sedangkan ada satu negara yang sampai saat ini masih membantu Ukraina, yaitu Amerika. Nah, apakah dengan bantuan Amerika ini, seperti kemarin bantuan Rudal Himars yang menghancurkan pasukan Ukraina, hampir 100 orang lebih meninggal kemarin, apakah ini cara yang dapat menghentikan perang atau tambah-menambah kemarahan Putin dengan adanya Amerika di tengah-tengah perang Ukraina ini? Kalau misalnya bantuan-bantuan seperti rudal dan senjata-senjata lainnya yang dibantuin untuk diutamakan untuk negara Ukraina itu, menurut saya nggak bakal membuat apa ambisi Vladimir Putin ini runtuh itu. Biarpun sampai Cina, Cina sendiri itu mengklaim kalau mereka bakalan berperang dengan Rusia kalau memang mereka nggak menghentikan invasi apa menghentikan konflik ini. Sampai Rusia, apa Cina juga ikut-ikutan itu ikut-ikutan ngebahas atau ikut-ikutan nimbrung gitu kan, ikut-ikutan mengancam. Padahal ya itu nggak bakalan nutupin ambisi sampai Ukraina itu nyerah untuk tidak masuk ke NATO dan Ukraina itu sendiri akan dijadikan benteng atau perbatasan akhir atau perlindungan untuk negara Rusia itu sendiri. Oke, okay. uh, kita melihat apabila panjangnya konflik ini dan perang dunia 3 terjadi Bismillah enggak, apakah kubu diantara NATO kita lihat bahasanya Rusia ini memiliki kubu yang banyak negara-negara yang bersahabat dengan China pasti negara-negara komunis. Yang pertama ada Korea Utara dengan pimpinan pimpinannya yang pinter membuat nuklir yaitu Kim Jong Un, ada China dengan halo halo dan ada uh, dan ada juga negara China yang memiliki sumber daya Pangan yang mempengaruhi dunia dan komunis juga. Bahkan baru-baru ini juga Rusia juga berin berkomunikasi dengan Iran yang benci dengan Amerika. Hmm. Apabila digabungkan nih, ada empat negara nuklir Amerika, eh, Rusia, Korea Utara, Cina dan Iran. Apabila bertempur bersama-sama uh, melawan NATO, apakah ini menjadi konflik terakhir dari perang Ukraina Rusia? Atau semoga tidak akan terjadi ini bagaimana apabila negara-negara ini menjadikan perang adalah sumber jalan untuk menuju kedamaian? Nah ini sebagaimana kita ketahui sendiri ya kalau perang itu itu pasti membuat apa menimbulkan dampak Dampak yang sangat-sangat ya entah itu dari ekonomi, lingkungan bahkan sampai ke pendidikan dan lain sebagainya kekuatan dengan negara lain, atau dengan hmm, pasukan lainnya, untuk menyerang NATO. Nah, NATO ini sendiri juga mempunyai banyak banyak negara, gitu kan, banyak anggota. Misalnya, kalau dia mau diserang, apa dia mau ditutup, apa mau dihancurkan, itu pasti banyak yang ngebantu. Jadi kalau misalnya biarpun biarpun konflik ini mau dihentikan, itu kalau menurut saya sendiri ya Ukraina-nya aja yang untuk mengikuti apa instruksi dari Rusia. Karena kita tahu sendiri kalau Ukraina itu merupakan bagian atau termasuk pecahan dari negara Rusia. Oke. Untuk pembahasan terakhir sebelum kita tutup, ini kita akan membahas tentang teori konspira konspirasi. Kenapa China baru-baru ini mendukung Rusia? Dikarenakan Vladimir Putin memiliki seorang uh, bukan seperti ya Menteri Pertahanan yang bernama Igor Kilirov yang membongkar bahwasanya Ukraina memiliki uh, tempat pembuatan senjata biologi yang menggunakan kera lagi nah, dikaitkan dengan monyet dan ini berhubungan dengan Amerika juga dan ini membuat Cina marah kan apa maksudnya seperti ini berarti selama ini Amerika sengaja memberikan senjata biologi adanya virus corona atau seperti yang kita tahu bahwasanya ini adalah cara Amerika untuk melemahkan ekonomi Cina yang sangat menggurita dengan adanya biologi tersebut. Kira-kira apakah langkah ini bisa menghentikan Cina untuk uh, apa ya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Amerika gitu tentang apa yang terjadi di Ukraina saat ini. Karena ini kan udah terbukti jelas nih, ada pembuatan senjata biologi yang membawa unsur-unsur kera. Ya, seperti kita tahu kan, kita dulu dan kelelawar juga, kelelawar juga ada. Yang ini yang termasuk juga karena munculnya pertama kali virus corona di Cina. Kira-kira ini pendapat itu bagaimana guys seperti itu? Kalau pendapat saya, itu mungkin bisa menjadi konflik untuk ya. Kalau misalnya ini permasalahan tidak, jadi menjadi konflik selanjutnya itu sangat sangatlah bahaya kalau misalnya sampai Cina ikut-ikutan perang gitu kan sampai apa dia mendeklarasikan atau dia memberikan ancaman sendiri itu itu dia sangat bahaya. Nah, kalau kita ketahui sendiri ya negara-negara tuh semuanya hampir ya, hampir semuanya itu sudah mempunyai nuklir. Nah, nuklir nih kalau sebagaimana kita ketahui kalau nuklir ini sangatlah berbahaya lagi sampai mereka ingin berperang nuklir. Waduh, itu bisa-bisa, Nahu ya, bisa-bisa nanti nyampe ke Indonesia gitu kan. Nah, bisa-bisa, apa namanya, radiasinya itu bisa nyampe ke kita, takutnya. Makanya, dari itu, kita sebagai warga Indonesia, haruslah ikut dan memahami betul kemana dan bagaimana dan apa dan apa kelanjutan dari konflik ini ini konflik ini bakalan berbuntut sangatlah sangat sangat berbuntut kenapa itu bisa menyebabkan negara-negara lain yang tidak tidak salah atau tidak uh, ikut-ikutan konflik itu bisa kena entah itu dampak dari ekonomi entah itu dampak dari energi dampak dari ini nah itu sangatlah berbahaya kalau sampai Cina ikut-ikutan atau tidak ada yang membenarkan tentang kasus ini oh nah, itu okay. menurut saya Uh, untuk <tuh> pembahasan terakhir uh, Banyak tadi Antum sudah jelaskan Tentang de dengan detail Tentang NATO dan apa tujuan NATO dibentuk, kenapa Putin Tidak masuk NATO hingga Putin Kenapa marah ke NATO nah, Ada juga nih salah satu kemarahan Putin Yang dia benci dari Ukraina Tidak hanya dari militer dan NATO Tetapi Ukraina ini memanfaatkan Ada salah satu tentara Dari sebuah uh, Part, uh, sayap kiri dari Ukraina dan partai ini nih memiliki tentara dan dimana tentara ini nih menggunakan bendera dengan lambang swastika atau lambang Nazi, walaupun tidak sama, tapi jika kita lihat bentuknya ini hampir sama, cuma beda warna warnanya kuning, jadi yang ditakutkan Putin saat ini tidak hanya militer tetapi ada namanya denazifikasi kita tahu kan bahwasanya betapa kejamnya Nazi di zaman Perang dunia dulu apakah ambisi Putin yang banyak ini bisa dihentikan dengan seketika kan dengan adanya pasukan ya sejenis Nazi yang ada di Ukraina ini kira-kira pendapat Anda bagaimana Putin menanggapi Volodymyr Zelensky yang bisa-bisanya menggunakan pasukan sayap kiri yaitu pasukan Nazi yaitu kita, kita tahu dengan nama pasukan Azov seperti itu hmm, kalau menurut saya itu kan juga banyak ya tentang kalau apa kita mengikuti dari Tribun Timur itu banyak pasukan-pasukan tuh yang menyerahkan diri yeah. dan mereka tuh mau dibohongin sama, sama orang yang mengajak mereka kan kita juga banyak melihat tuh apa Ukraine membayar lebih untuk tentara bayaran nah, yeah. itu kalau menurut saya itu nggak terlalu membuat membuat Rusia gentar sih, karena mereka udah punya ambisi gitu, udah punya, udah punya apa tekad yang kuat gimana caranya tuh Ukraina nggak coba-coba mendekati NATO, nah, itu udah ambisi yang sangat-sangat kuat, udah nggak fix no debat gitu kan, nggak ada debat lagi untuk dininein, biarpun Ukraina minta tolong ke siapapun itu itu nggak bakalan membuat Vladimir Putin itu ini karena dia sudah mempunyai visi-misi sendiri itu oke biasanya saya tutup acara ini dengan kesimpulan dan saran tetapi saya kali ini tidak akan menutup dengan kesimpulan dan saran tetapi pendapat terakhir apakah jika terjadi perang yang sesungguhnya kira-kira Indonesia ikut ke kubu yang mana Apakah Amerika atau Rusia? Nah, kita kalau berbicara apa ikut kemana Indonesia nih ikut ke apa ke Amerika apa ke Rusia? Kalau menurut saya sih kayaknya Indonesia nih apa mengikuti ke Vladimir Putin ikut ke Rusia itu kalau dari masyarakatnya kalau dari minoritasnya itu pasti mereka ngedukung Rusia pasti, karena ya mereka tahu sendiri gitu kan Rusia ini presidennya seperti itu dan pemimpin seperti itu. Namun kalau misalnya dari pemerintahan atau dari segi apa segi ya segi pemerintahan pasti kita lebih condong ke Amerika. Kenapa? Karena, karena Amerika ini telah gimana ya bahasanya memberikan banyak memberikan apa, bantuan dan lain sebagainya kepada Indonesia. Itu juga bisa membuat atasan-atasan uh, kita mengikuti ke Amerika. Itu. Kalau menurut saya sih kalau misalnya apa perang dunia ini terjadi, itu kan ada banyak negara-negara yang hilang bahkan sampai disebut-sebut ada negara yang hilang, ada yang yeah. ada juga yang membuat klarifikasi bahwa ada juga negara yang teraman gitu ya, kalau ada perang dunia ketiga itu kan kita nggak bisa nggak bisa menyimpulkan kalau negara itu pasti hilang ya nggak bisa tapi mungkin ada sesuatu aspek atau bukti-bukti uh, atau dari mana mereka bisa menyebutkan itu negara kok bisa hilang gitu kan padahal kita tahu sendiri kan negara tuh mempunyai apa hak milik sendiri yaitu bisa saya bilang ya nggak nggak terlalu ini juga nah itu dapat saya oke terima kasih sangat lengkap paparan pada malam hari pada malam hari ini tentang Rusia dan Ukraina bahkan Kak Rizky pun menjelaskan tentang NATO bahkan kita sampai masuk ke dalam dalamnya dari militer hingga invasi yang diberikan oleh negara-negara asing dan lain-lainnya mungkin eh, kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya mungkin kita saya akan mengundang beberapa orang atau bersama orang lain dengan judul yang berbeda lagi dari global rusia ukraina ini kita besok mungkin kita uh, akan mengundang salah satu teman kita tapi bukan dari prodi hukum ekonomi, ekonomi syariah tapi kita akan mengundang dari orang teknologi informatika tentang apa uh, tentang apa ya tentang uh, yang baru-baru ini adalah saran dari om dedikor buzier untuk mengundang Kominfo ke the Door. Karena baru-baru ini Kominfo dengan ugal-ugalannya memblokir beberapa situs nasional tanpa seizin publik. Sedangkan situs-situs judi online bahkan pornografi kebal dari hukum atau kebal diblokir. Dan ini mungkin seruan untuk season selanjutnya. Ya, mungkin kita saya, juga akan bertemu juga sama... iya mungkin kita akan bertemu kak Risti kembali dengan judul yang berbeda lagi kan terima kasih untuk pada malam hari ini telah menghadiri uh, diskusi yang sangat masya allah ini ini sangat bagus lengkap dan menjadi inspirator semuanya untuk melihat uh, keistimewaan uh, dari keutamaan kita sebagai mahasiswa yang kritis tidak hanya di politik tetapi masalah internasional mungkin uh, untuk selanjutnya Jangan lupa kita berdoa, khairatul majlis. Subhanallah, nikah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.